Tapi benar tu Dek mari kuang kita. Ini kita kena tolak semua. Jadi, sepok pah sebelah ataupun pah ke belakang benda-benda pasal itu. Terutamanya, membawa kepada kesesak teh. Allah. Kerugia dan kemunduran. Ini tiga-tiga ni kita tak sifat belakang. Sesak tak maju, dan rugi, dan sebagainya. Yang ke sembilan belah kita mesti jauhi dari kokoforan. Tak ada kira benda yang bawa jatuh kafe ni. Jangan. Ya kau kelai. Nifak. Iaitu ke apa? Bawa diri kita jadi munafik. Jangan. Fusuk. Fusuk jadi ke apa? Jadi orang fasik. Jangan. Lepas tu, melaku maksiat, dosa, durhaka, keganah saya dan semua sifat keji. Ganas, ganas. Nampak sayang kuam. Apa? Hotrai. Dugiguno, kuam runreng dan sebagainya. Semua yang 20 yang ke-20 kita mesti hindari hindari maknanya liklieng kita mesti hindari dari fikiran yang tidak baik dia nak serupa dengan hal di atas sat ni benda-benda pasal fikrah-fikrah tak molek masuk dekat otak kita usaha yang tidak bersih ada kira nak jadi nak kan nak jadi orang kerja nego ke go tugang semua tu kena wujud usaha yang bersih yang molek duit masuk duit tu duit tu baik semua tiap-tiap perkara -tiap makan minum cara tidur cara bermuamalah semua kena molek belakang kena ingat molek nampak zahir serupa dengan amalan tu soleh tapi niat tak molek bukan semayel saja ni bukan mari sejik saja ni semua tiap-tiap perkara -tiap orang ada duduk di dalam hadis pasal ini orang ada faedah, faedah dalam hidup dia. Wak gapo-gapo ada matlamat, ada maslahat, ada faedah Nampak Zaheer mualek Tapi niat tak mualek Nabi katanya fil nasib. Sikit lagi Tak ada sikit habuk pahala dia di akhirat Buat free ya Abis masa Puluh-puluh tahun Buat ke tu buat ke ni tu kerongka ni Tapi tak ada sikit habuk Di akhirat sikit lagi Pahala yang tuhan nak biar Sebab apa? Sebab buat Adanya Benuhak apa Itu jual dia buat bukan kerana Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin yang dikasihi warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah ta'ala Satu, boleh satu, tahun 2023 Bersama dengan lapan bulan ini. Jamadil akhir tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, saya sedia ketah kepada kita pada tahun baru ini. Dalam tajuknya, apakah pembaharuan hidup pada tahun baru? Saya tulis di sini, Alhamdulillah. Selepas daripada bismillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Sempena dengan tahun baru 2023 2550 Penulis ingin tujukan nasihat ini Agar menjadi semangat kepada pembaca Dalam pembangunan diri Dan masyarakat Sama ada hal keagamaan Dan hal kehidupan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencucuri rahmat dan keberkatan kepada kita. Belum pada kita nak masuk, saya tulis 25 kata. Boleh jadi makan masa panjir sikit dah. Makan panjir sikit pada hari-hari biasa. Saya ada tengok dalam Partitin. Hari ni ni, Pak Satu, Boleh Satu. Tak. Tahun 2023. Hari ni hari Ahak. Lepas tu, kita duduk di bulan ni, bulan hijrah. Bulan jamadil akhir ni, iaitu bulan ni. Lepas tu, duduk tengok dalam titin ni. Bulan satu, sama-sama bulan satu. Kau pasang hijrah dengan kau sakun ni. lama lagi. Nak boleh. Buat jadi bulan satu sama bulan satu. Tahun baru... Wan 142, 1 dengan Makara, tahun tu, sama dengan 1, P.S. itu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, boleh 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2585. pan ha, roi, ha. Ha. Duk di hari abu. Lepas tu, gi pulak. Hak sama juga. Boleh makara dengan boleh muharram. Iaitunya pak satu boleh satu sang pan Sama dengan 2617. pan huk, cik cik. Hak ni lebih pada mati lagi. Jadi ya, Abu abuk tanah. Haa. Tahun PS 2617 iaitu yang hari, hari senah sama dengan 43 Boleh Muharram tahun 1497. Alhamdulillah raya akak saja ni. Raya kata dia Makara dengan Boleh Muharram ni akan mari kepada anak cucu kita sikit lagi. Sama. Lepas tu saya dak tengok dak. Satu kali hak ni hak Yomlang. Bulan Ramadan, bulan Ramadan ni bulan 9 dah. Bulan Ramadan bulan 9. Bulan Syaun pun sama pada satu tahun dulu iaitu nya 2008. 4 Muharram dah. Lah ni 2023. 2008 sama dengan tahun Hijrah 1429. Hari tu Pak Satu Bula Semila Hak Siyah Pak Satu Bula Semila Hak Hijrah Sama boleh jadi kita tak ada perhati ya? ha. Bila kita perhati Tengok Oh ya ya ya Sama Ni nak ayat katanya Peredara Bula dengan matahari tu Dalai 30 tahun Maka dia akan Klik jadi Sama sekali 30 tahun ha, tu. Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, abih waktu hok pasang aku-aku saya duk wayak. Jadi malam itu eh, pagi hari ni kita tengok sedikit sebanyaklah sebenarnya kitab ni saya tak ada niat katanya nak baca depan depan pokok kita. Gitu. Nak ui, baca sendiri. Sebab apa Benar mudah lah. bahasa Melayu. Baca baca baca saya tak berasa tanya 5 minit tak sampai baca sekeping ni. Tapi kadang-kadang jadi, jadi jadi ngajar Sekejap. Mau duduk Atibai So So So so, Lepas tu So lagi Belum ada nak masuk sana Kita kena periduk bahasa jawi Bahasa jawi lah ni nak mati dah Lepas kalau misal katanya Kita tak periduk bahasa jawi Bahasa ritual kita Maka mati nah, Begitulah dah, Kita kecek bahasa Melayu ni Kecek bahasa Melayu buka Rasmi tak dia panggil Kecek pasang bahasa, bahasa kecek Bahasa haria Tapi bahasa tulis saya ni Hak ni adalah bahasa rasmi yang betul dengan cara penulisir dan kaedah dia, tata bahasa dia. Lepas itu, saya mula dengan 1 sampai 24 tu saya, kita mesti, kita mesti. Mesti, mesti ini maknanya, dalam bahasa orang putih, dia must. M-U-S-T, must. Saya katanya ambil daripada tu juga, must. You must. Mesti, mung mesti. Allah alam dah, lepas itu boleh baca surat orang terjemuh ke bahasa Sia, orang putih tu tulis, orang Amerika tulis dia tulis semua surat dia suti itu I have to learn I have to learn artinya cantong rian ruk dia mula suti surat dia cantong rian ruk witi cewit dia cakap kenai anak kutpa patah natun eng let sangkong, gitu lebih kurang orang terjemuh, terjemuh, terjemuh, terjemuh saya tengok malak surat tu. bukan surat saya, saya pinggir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 Menuju keredha'i Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan agama dan ka'da'i semasa. Oh ni perhati molek dah. Kalau, kalau hurrah ya, dia jadi panjir. Tapi perhatilah molek. Gapang yang kita baca. Yang kedua. Kita mesti jadi Muslim yang berpelajari. Saya baca dia di Menayut ni. Beramal soleh. Berimeh kuat. Berakhlak mulia. Berperaturah. Suci zahe dan batin. Yang ketiga, kita mesti atur semua hijau sama ada yang penting dan yang lebih penting yeah. untuk kemajuan diri keluarga masyarakat dan umat. Yang keempat, kita mesti memahami Islam secara lengkap dan sempurna. Anih kita nok nama ni, lengkap dan sempurna serta menyebanyo menyebak Islam kepada orang Islam dan orang kafir sekadar mampu sekadar kuasa yang kelima kita mesti bertanggungjawab terhadap keluarga membinanya membina keluarga sebaik mungkin serta berdoa semoga diberkati dan dimasuki syurga yang keenam kita mesti maju dalam semua hal yang diizinkan oleh agama Luas pandangi Jauh wawasai Wawasai ni maknanya wisaitan. Nah, Kuat bekerja dan bersemangat Yang ketujuh Kita mesti berganding bahu Berganding bahu ni maknanya kena Maknanya hijau sekali Itu maknanya ganding bahu Bukan ambil tangan galah bahu okay, ada? Kita mesti berganding bahu Dalam usaha menegak kebenaran Kebaik ke Keameneh Menuju ketakwaan Dan kemajuan Islam jagat Kita nak bahasa itu berlaku ni Yang kelapai Kita mesti mempunyai kebolehan dan kepandaya Yang boleh memajukan diri Serta sedia berkhidmat kepada masyarakat dan umat Maknanya kalau dia sapu miqam samad Jangan cerdik, jangan bijak sore Tapi cerdik, bijak tu Jadi orang lain Dairah payut daripada hak kita cerdik bijak insyaallah dah pakak-pakak khidmat yang kesembilan kita mesti hidup berjamaah yang berpandu kepada kitabullah iaitu Al-Quran dan apa ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam patuh patuh kepada pemimpin yang adil membawa pengikutnya ke syurga aning Allah, rasul dan pemimpin yang kita mesti taat yang kesepuluh kita mesti berakhlak mulia dan berkeperibadian tinggi, mananya bukali kapak kita tu. Nah, mikir yang dicontoh sebenarnya yang dicontohi situ. Bukanya yang dicontoh, tak. yang dicontohi oleh Rasulullah saw kepada para sahabat dan umat. Alhamdulillah. Nah, kita pakak mulia belaka akhlak kita ni boleh jadi berjuruh belaka. Yang ke sebelah. Kita mesti berkorban nyawa. Korban nyawa maknanya jang habis nyawa kita, harta benda, fikiran, kebolehan dan kepandaian dan membangun agama Allah dan memaju tanah air dengan Islam. Nah, jang tu. Hidup kita, nyawa kita, harta benda kita dan insya-Allah untuk agama Allah dan tanah air kita. Untuk Islam dengan Islam tu. Saya main benar-benar tu. Dengan Islam Jangan ada main Pasal puak nah, Tuk nenek Main klub Main ta'asub Tak boleh Tak boleh tak, tak, tak, tak, tak boleh Pasal itu Yang kedua belah Kita mesti menjadi Contoh kebaikan, ke Rahmat Dan berperi Ke manusia Maknanya Ada ke apa Ada kunatam Cariatam Lepas itu Adanya Lakmanusayatam Haa nah, itu pepatah bahasa Melayu ni saya tak tengok ni. perkataan yang e, paling panjang sekali iaitu nya berperi kemanusiaan. So perkataan e, perkataan yang paling panjang sekali. peri kemanusiaan. Nah, gitulah. Ya itu gambar gitu terhadap semua makhluk. Bukan manusia saja dah. Bahkan kepada binatang dan kepada benda-benda lain, kita kena jadi rahmat dan kesianlah kepada mereka ada terutamo kepada semua manusia sama orang Islam hak tu kau cakap-cakap dah kita adik-beradik kita belakang. ni orang Islam walaupun kita kenal tak kenal innamal mu'minuna ikhwah nah sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara maka kita anggap wujud tinggi bubuh dari hati kita persaudaraan kita tu semua dengan orang-orang Islam seluruh dunia lepas tu dengan manusia umumnya hak kafir kita kena disebabkan dan kena dakwah dia kena royak Islam kepada dia yang ke berapa yang ketiga belah kita mesti berpendirian tetap maknanya cup juntik nak nen dah tetap sejajar dengan Islam yang tercinta alhamdulillah pendirian kita ni kena wujud jadi kemah nah wujud jadi masuk dengan Islam ia tidak akan berubah sampai mati sehingga dimasuki syurga gitu pendirian kita jangan berubah pegailah dengan Islam dengan sebenar-benar insyaallah nah tuhan akan beri kebaikan kepada kita yang ke-14 kita mesti menegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu yo ya, goliknya nafsu duk jadi diadi di belah pecah belah sebab nafsu tapi kita kena tegak kebenaran walaupun bercanggah dengan nafsu maslahat Masalahat maknanya pun perayut. Masalahat tertentu. Dan fikrah yang tidak berasas kepada Islam. Neokit, kuamkit, pergengi, ideologi dan sebagainya, semua tu kena buah. Benda-benda tak tak sakut dengan Islam, kena buah-buah. Nak ngaji tak apa. Nak geti tak apa. Tapi jangan di guna dari otak. Dari cara hidup. Sebab Allah Ta'ala dia tak reda sama sekali. Hama dia dia ambil benda lain, duduk di bubuh. Dari cara hidup yang bukan Islam yang kelima belah kita mesti berjiwa besar berjiwa besar di sini bukan arti takabur tapi besarnya harap per dan cita-cita tu dia panggil orang jiwa besar berpandangnya jauh Yang mikir pasal setapak, dua tapak tapi kena mikir jauh sama ada secara peribadi mahupun secara jama'i Bersumuh dalam gerak kerja berharap semoga diredhai Allah dan ditakdir baik. Yang kena belah. Kita mesti mengenali hakikat hidup. Ha ni kena pakak-pakak mengajilah kan, kena ngerti hidup kita yang sebenar ni. Dok mari bak apo, dok bak apo nak gi mano, rano sapa. Ha tu jalan dah. Dia ngerti hak ni sa insya-Allah. Ngertilah hakikat hidup. Kenapa Kenapokah kita berada di dunia apa kau matlamat dan tujuannya? Kemana kau aruh tuju selepas ini? Insya Allah insyaAllah, pakat pehaya belakang hakikat hidup. Yang ketujuh belakang, kita mesti mengambil sebab kejayaan eh, serta mempelajari sejarah zaman silam. Orang oh, yeah, semua ni kena ngaji perawat saat. Zamir belong pada kita ni, Gapo orang oh, yeah, maju dan bakpa boleh mereka itu mundur. Saya goyang sepatu, tahap ya. Tahun depan, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 4, jatuh 3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, yang orang pakak dok chechu katanya dia adalah atatuk iaitu Bidaheng, Turki tapi dia lah yang merutuhkan Islam. Nah tu. Cukup 100 tahun. Bila kita dengar oh boleh jadi zaman tok nenek kita. 100 tahun dulu. Nah tu tahun lepas cukup 100 tahun. Masya-Allah, nak. Sebab tu kita kena ngaji sejarah. Sama ada sejarah tepat tel kita, ni sejarah bombing kita dan sejarah dunia, sejarah Islam, sejarah nabi, sejarah sahabat. kena pakak-pakak mengaji. Siapa yang minat pasal sejarah-sejarah ni insya-Allah orang tu dia boleh wayak sedap. Cerita hak zami dulu dan boleh wayak lagi akan arah tuju macam mana. Insya-Allah dah. Kenapa dan apa sebab mereka maju dan mundur? Mundur-mundur ni maknanya lalang. Neh, ha lah dan sebagainya. Yang kelapai belah kita mesti tolak semua sebab penghalang kemaju diri dan umat. Yang membawa kepada kesesat. Teh. Tuk sing, tuk yang. Hak jadi kuang. Hak nak maju. Kita nak maju. Tapi benda tu tak mari kuang kita. Ini kita kena tolak semua. We jadi sepak pah sebelah ataupun pah ke belakang. Benda-benda pasal itu. Nah, terutamanya, membawa kepada kesesat. Teh. Allah. nak. Kerugia dan kemundure Hak ni tiga-tiga ni kita tak say belakang ni. Sesak tak maju Dan rugi dan sebagainya Yang ke sembilan belah kita Mesti jauhi dari ke-kuforan Tak ada kira benda Hak bawa jatuh kafe ni Jangan. ni Yang kau kelain Nifak Kita ke apa? Bawa diri kita jadi munafik Jangan. ni Fusuk Fusuk jadi apa? Jadi orang fasik Jangan. Lepas melaku maksiyah, dosa, durhaka, keganah saya dan semua sifat keji. ganas ganah kan pasang kuam, ke apa? Khotrai, duk giguna, kuam runreng dan sebagainya. Semua. Yang dua puluh, yang kedua puluh, kita mesti hindari. Hindari maknanya liqlian. Kita mesti hindari dari fikiran yang tidak baik. Dia nak support dengan hal yang atas saat ni. benda benar pasang fikrah-fikrah otak molek, masuk dalam otak kita. Usaha yang tidak bersih. ada kira nak jadi nakkan mueng nak jadi orang kerja nego ke go tugang semua tu kena wujud usaha yang bersih yang molek. Duit masuk duit tu duit, duit tu baik. Semua tiap-tiap perkara -tiap makan minum cara tidur cara bermuamalah semua kena molek belaka. Usaha yang tidak bersih, amalan yang tidak betul dan niat yang tidak benar. Weh faham? ia mula apa-apa-apa ni mula di niat mula di mikir mikir. patu niat tak molek ya molek tak molek tak molek tak molek tapi kalau sekiranya mikir molek hati cuci amalan bersih perbuatan pun insya-Allah ya molek patu kena ada nya takwa kepada Allah sokmo dalam cara hidup kita ingat sokmo takwa kepada Allah takwa kepada Allah jangan berperapan dengan benda-benda pasal salah silap 21 kita mesti segera mengerjakan kebajikan mengumpul pahala dan terus berada dalam kebaikan sepanjang hayat tanpa lenguh dan jemu jangan lama jangan betak ada benda hok molek buat selalu dah nah wujudi kita duduk nauna orang yang buat kebaikan yang ke-22 kita mesti mati dalam Islam nah wala tamutunna illa wa antum muslimun ni ayat ni dah ni kita mesti mati dalam Islam dan berdoa semoga dimasuki syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para siddiqin, syuhada dan salihin. Semua so, mulak molek-molek mati syahid kita. Kita naknya nak mati syahid. Nah, demi agama Allah dan untuk jaga bumi yang tercinta. Yang ke-23, kita mesti selaras hidup sesuai dengan Al-Quran. Selaras-selaras ni maknanya sort klong Hidup kita menjadi setlong selarah dengan kera'ah, sunuh dan tata tertib yang baik sesuai dengan kemajuan dunia semasa. Rabob, rabiab, orang atur, orang buat, tu jala tu. Nak jadi molek belakang. Walaupun benda tu tak ada dalam kera'ah, tak ada dalam hadith. Tapi dia adalah peraturan dan unai-unai. Maka kita kena, we, we masuk. Sebab tu dasar hidup kita ni, jangan we salah dengan hukum Allah, sunuh Nabi dan jangan we salah dengan unai-unai. Itu cara hidup. Yang kedua pelopak. Kita mesti sempat dengan semua gerak ke. Kan klub Wai? Semua atas muka dunia ni tak? Sama ada yang memajukan Islam dan sebaliknya. Kelumano, mana orang duduk klub Wai nak jadi maju Islam? Lepas tu ada juga. kelum tang-tang, wang pen, nak perutuh Islam. Nak perutuh orang Islam. Serta berdoa semoga Allah membantu kita. Yang kedua pelopak lima. ni tak sumpah sikit. Kita tidak reda melihat orang Islam mundur. Hmm. Orang ada dihenti Islam, dia tak boleh tengok orang Islam lalang. Ya hilipanlah dah lalu tengok, Pak, hmm, tak rupanya, buat apalah orang muda jadi lagu ni. Buat apalah orang Islam duduk lagu ni. Dia hilipan dah. Sebab apa? Orang ada jiwa bersih, dia nak jadi semua sangkom tu bersih. Sebab tu kita tak redha tengok orang Islam mundur, Hino, hancur, berpecah belah, berporak-peranda, parut mengerjo amali ahli nya ko. Oh. Pas siapa nak redha lagu tu? Kalau misal kat orang-orang Islam kita dok buat, dok jadi, sifat orang Islam dok jadi macam tu. Saya tengok kitab ya ada sikit lagi, saya tulis hadis tapi tak ada terjemah. An Ubay bin Ka'ab Radhi, anhu, قال, Rasulullah sallallahu ah, Beri alaihi kepada umat ini. Nabi haiกำลังใจ kepada umat Islam ni. Dengan apa? as -sanai. dengan kemuliaan ketinggiannya. Ah. Ah war yang ketinggian juga. Ini nak no, ayat katanya, Nabi haikam langcai kepada kita. Umat ini tetap akan maju dan akan tinggi. Wan nasr, wa din, sekali lagi. Wa din itu apa? Dengan agama. wan nasr dan pertolongi kemeningi. Wa tamkini fil ard. Dan tetaknya ada di atas muka bumi ini sepakah hari kiamat. Ini tengok, Nabi sendiri wismangat kepada umat. Nak no, jadi kuatnya umat wahyu yashuk fi sadesah ore riwayat hadis ni iaitu nya Ubay bin Ka'ab de waswah perkara yang kene tu gapo tak ingat nabi royak nabi pun royak lepas pada tu qul faman amila minhum amala alakhirah lidunya lam yakun lahu fil akhirati sesiapa yang beramal amale napok pasai amale akhirat tapi dia buat kerana dunia ingat molek ni tani kena ingat molek nampak Zohir supaya dengan amalan tu amalan soleh tapi niat tak molek bukan sembahyang saja ni bukan mari sejik saja ni semua tiap-tiap perkara -tiap orang ada duduk di dalam hadis pasal ni orang ataupun faedah dalam hidup dia buat gapo-gapo ada matlamat ada maslahat ada pun faedah nampak Zohir molek tapi niat tak molek nabi katanya lam yakullahu fil akhirati nasib Sikit lagi, tak ada sikit habuk pahala dia di akhirat. Buat free ya? Habis masa, puluh-puluh tahun. Buat ke tu, buat ke ni, kerongkar tu, kerongkar ni. Tapi tak ada sikit habuk. Di akhirat sikit lagi, pahala yang Tuhan nak buih. Sebab apa? Sebab buat adanya benar-benar yang akan dia buat bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana ada benar-benar duduk. Duduk selip dari hati dia. Atulah skeping yang saya tulis hadis ni riwayat ada di dalam Musnad Imam Ahmad 21220 dan 21222. Alhamdulillah. Nah, manyak sikit pagi hari ni. Semoga ia nah, bermanfaat dan berfaedah kepada kita semua. Allahumma salla ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.